Hi everybody, welcome back to my channel Balik lagi ya sama gue sini. Sebenernya di channel Yang selalu memberikan info-info ter -up to death nih Dan semuanya membahas Seputar dunia slaughter Oke balik lagi ya Di gates of olympus Tentunya dengan modal 41.000 Aja nih Di sini gue langsung start ya Di 2400 ya. Kita pemanasan-pemanasan dulu aja Sebenernya dengan pola spin yang Pastinya simple ya dan gak pakai ribet-ribet Oke okay, semoga mudah dipahami ya buat para mania lainnya nih Oke okay, sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar nih Gesty ya dan pastinya buat kalian yang udah hadir di sini juga jangan lupa ya simak-simak terus video-video gue ya biar kalian gak ketinggalan info-infonya ya Tunggu jangan di skip ya Gesty ya Oke okay, kita nyocol-nyocol santuy dulu aja jangan lupa nih selalu sediain kopi dan sebat-sebatnya besi ya Biar lebih mantul biar lebih nikmat aja ya untuk bermain di gate of Olympus ini atau permainan slot online ini ya besi ya Oke okay. Jangan lupa untuk sebat-sebat biar nggak tegang- tegang ya Leslie ya biar nggak sepaneng juga. Kalau kita main sesuai feeling aja, nggak usah terlalu terbawa nafsu nih ya yang membuat nanti kita malah uh, menjadi rungkap ya. Kalau misalnya kita mainnya pakai emosi ya, ini kita main santai-santai aja. Oke, okay. Gaspol dulu nih. Nice. Oke okay, pastinya buat kalian yang nggak usah khawatir karena memang di sini gue bakalan sharing-sharing tentang uh, tips nya nih mengenai info slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini dan juga bocoran slot gacor hari ini ya tentunya dengan bawa modal red receh aja. Jadi kalian nggak usah khawatir karena semua informasi tentang slot gacor ada di channel gue ini ya sayang Oke, okay. ya apa buat kalian yang lagi nonton video gue Tentunya gue juga mau ngasih tahu untuk disclaimer-nya terlebih dahulu nih Ya, gue mau ngasih tau untuk disclaimer-nya dulu Ya, pokoknya jadikanlah kontonan ini sebagai hiburan semata Tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas nih. Oke okay. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur ya Gue harap Uy, kali umum kulunya connect aja Pada... Oke, okay, nice auto Sen 774.000 ya, mantap gila Ayo pokoknya buat kalian yang pengen aja ya, gue bakal ngasih tahu di mana tempat bermain gue yang pastinya gacor abis ya, aman terpercaya ya, soalnya kalian gak usah khawatir. Oke, okay, pokoknya ini rekomend banget buat para slotter lainnya. Langsung aja ya di sini gue bermain di situs permen 138 dan gak makan permen gacor Oke okay, gue main di permen 138 jadi buat kalian yang mau join di permen 138 ini linknya udah ada di pin komentar jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga ya kan ya Oke okay, ya gila kita tadi kali 50 nya connect ya guys ya wow keren banget nih semoga hari ini gue dapetin yang mantap-mantap dari si Uus ya dan semoga pola-pola yang gue bagikan di sini bisa bawa hoki juga nih buat para temen yang lainnya ya dan para momen mamen gue nih di luar sana oke okay. gasrot gastro dulu aja nih besi ya soalnya enggak usah khawatir rezeki enggak akan kemana sayang yang penting kita sudah berusaha ya Oke okay, lanjut lagi untuk pola-pola selanjutnya. Di sini gue coba untuk naikin bednya dulu ya. Nah pastinya buat kalian yang baru hadir di channel gue ini jangan lupa untuk dibantu support channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe ya dan share sebanyak-banyaknya. nih Supaya channel gue juga semakin berkembang dan gue juga lebih semangg lagi nih untuk bikin video terbaru ya. Pokoknya buat menghibur kalian nih para korongannya ya ya. Oke, okay, mantap banget kali 8 connect dong. 17.500 dikali 13 ya. Tuh, tuan lagi, tuan lagi ya. Nikmat mana yang kau dustakan sayang? Anjay. Oke, okay, saya di sini gue juga udah nggak sabar banget pengen Nikmatin hasilnya nih ya, dalam waktu yang gak lama ya, dia bisa dapetin profit ya kan modal receh rp Di sini gue udah dapet tujuan hampir tembus 1 juta nih. ya, nikmat banget nggak tuh? Pokoknya buruan deh buat kalian yang belum join di permen 138 ya, pokoknya langsung gacap-gacap aja dan kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik ya seputar video selanjutnya mungkin bisa bantu kalian untuk dapetin cuan cuannya di sini ya. Oke, okay. di sini gue udah dapetin profit mungkin nggak butuh waktu lama ya gue mau langsung wedein aja. Tapi sebelum gue cabut, gue mau ber berterima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis ya video ini. Yang pasti. Semoga video gue ini bisa menghibur kalian dan pola-pola gue -pola juga membawa hoki ya tentunya juga. Semoga apa yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat nih buat para sloterman lainnya ya. Oke. Okay. Jadi sekian aja ya video gue ini. Gue izin pamit dulu tentunya sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sensasional buat kalian semuanya para pejuang receh. Oke, okay, sampai jumpa. Bye bye.